assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kamera dengan setting manual Oke tanpa lama-lama sebelum kita bahas intro dulu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 yang kedua diafragma dan yang ketiga iso oke okay, uh, di video ini agar tidak panjang-panjang kita akan membahas soal speed jadi speed ini ada di sini 1 per 15 nah ini cara merubahnya ada di sini ada gear di sini ya ini untuk Canon nanti akan kita jelaskan untuk kamera-kamera lain ada lumix ada fuji ada Sony berbeda-beda tempat tapi aslinya sama Oke okay? di sini kita akan bahas Canon kalau Canon di sini pasti ada keretekannya atau gearnya di sini ya untuk setting speednya tinggal diputar aja nah, akan berubah jika speednya itu semakin rendah 1 per4 gini maka jepretnya maka akan semakin lama saya rendahkan semakin lama oke okay. jika speednya semakin tinggi maka jepretnya semakin cepat oke okay. kegunaannya untuk apa jadi kegunaannya untuk speed yang tinggi untuk mendapatkan gambar-gambar yang cepat kayak motor GP, kayak action-action sport itu membutuhkan speed yang tinggi kalau kita pakai speed yang tinggi ketika ada gerakan cepat contohnya seperti ini maka masih dapat masih kita dapat gambarnya saya ulangi lagi ada e, gerak maka masih dapat gambarnya tapi agak ngeblur kalau teman-teman mau yang aman pakai di atas di seribu angka 1000 ini teman-teman pasti aman kita coba kita gerakkan tangannya Nah, tangan tangan saya masih aman nggak ngeblur, oke. Okay? Uh, jika teman-teman pakai yang speed rendah maka ketika teman-teman gerak maka akan akan ngeblur, nah, tangannya nggak kelihatan, ngeblur ya. nah seperti itu. jika teman-teman membutuhkan untuk nembak atau motor sesuatu yang gerakannya cepat teman-teman pakai yang speed yang tinggi, oke. Okay? Oke kemudian uh, semakin rendah speednya maka cahayanya yang didapat akan semakin banyak Maka cahayanya semakin terang Jelas ya Jika semakin cepat pengambilan gambarnya speednya ini Semakin cepat maka penangkapan cahaya semakin sedikit maka hasilnya semakin gelap Oke jelas ya terus gimana kalau kita kepingin uh, kepingin cahayanya terang kemudian kita speednya kepingin tinggi gimana caranya kita bantu lewat diafragma dan iso ketika diafragmanya kecil maka semakin cerah Ya, yeah. diafragma besar semakin gelap jadi teman-teman kalau mau pakai speed ini teman-teman harus kombinasikan dengan diafragma dan isonya oke okay? teman-teman itu saja dari saya kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe comment dan like sampai jumpa